hai hai guys welcome back to my youtube channel balik lagi bersama gue sini, tentunya masih bersama channel yang selalu memberikan kalian tips dan trik mengenai follow slot gacor hari ini situs slot gacor hari ini info slot gacor hari ini dan bocoran slot gacor hari ini jadi buat kalian para momen-momen slaughter terbuat di luar sana yang membutuhkan informasi tentang slot gacor kayaknya kalian wajib untuk mampir di channel youtube gue karena gue disini bakalan ngasih kalian rekomendasi-rekomendasi situs yang wajib kalian tahu dan dicoba, oke? Okay? Sebelum kita ke gamesnya, jangan lupa untuk dibantu like, comment, share, dan subscribe-nya Dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya biar nanti kalian gak ketinggalan Video-video terbaru yang gue update setiap harinya, oke? Okay? Kita kali ini bermain di Starlight Princess, tentunya dengan modal kurang lebih 100 ribu dan gua uh, tadi di awal gua pakai 1000 dan sekarang 2400. Uh. Nah, nanti di sini gua juga bakalan menguji coba ya. Wah, uh, anjing. mataharinya connect, guys. 26.000 dikali 4. Aduh, langsung dikasih cuan sama si Inces ya. Oke, okay. ini gua lagi bermain di Lollipop 138 mungkin banyak dari kalian yang belum pernah dengar nama situs ini ya makanya di sini gue bermaksud untuk menalkan ke kalian dan menunjukkan juga seberapa worth it situs ini untuk kalian coba oke okay. buat yang penasaran kalian wajib banget stay tune di sini jangan kemana-mana dan jangan di skip videonya kita lanjutin lagi kita naikin ke bet 6000 langsung nih kita ambil quick spin 30 kali anjay malah dapat scatter dong oke okay. kayaknya lumayan disambut baik sama si inches ya kita coba lihat tuh juga untuk isi dalamnya seperti apa apakah bakal dikasih profit atau enggak nih kayaknya sih bawa-bawa wangi ya bawa cuan guys 32.000 kali tiga guys Wow Oke okay, mantep banget nih Pecahannya ya Tadi 15.000 gak dikasih petir Parah Oke okay, 16.000 Oke okay, cakep banget 16.000 dikali berapa nih 14 Mega coy Oke okay, dari sini udah kelihatan ya Profitnya berapa Mungkin bakalan terus ke 500.000 Kayaknya ya masih ada 5 spin lagi soalnya Syukur syukur iye yeah. <laughs> Anjay Lagi dong Idih 11.000 delapan belas 18.000 dikali om oh, lagi anjing belum berhenti 24.000 dikali 16 sensasional waduh ini kayaknya nggak perlu diragukan lagi ya untuk gacornya seperti apa dan kalian juga udah lihat sendiri gacornya seperti apa dan pecahannya oh ini 15 choice Widih, masih ada 4, scatter, 4 spin lagi nih Trot. Ayo dong Aduh, kasian dulu, mana emang tuh I Anjing mean, 1200 doang Oke, gak apa-apa ya Ternyata lebih dari 500.000 ya guys 851 ribu Oke, dari sini udah bisa diambil kesimpulan Kalau situs ini memang beneran gacor Tapi Pinter-pinter kalian ya untuk memantapkan betnya berapa dan gimana cara kalian untuk kontrol nafsu kalian. Oke? Okay? Silakan banget nih buat kalian yang mau ke situsnya, kalian bisa langsung kunjungin aja website-nya di lolipop138.lol atau kalian bisa langsung klik aja link yang ada di description box gua atau di kolom komentar paling atas. Nanti bakalan gua kasih linknya di sana. Oke? Okay? Ini gua lanjutin spin spin-nya lagi. In dan jangan lupa nih ke mau beli permen jangan lupa untuk depomen oke okay guys terima kasih buat kalian yang udah nonton dan sampai jumpa di video gue selanjutnya semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada dan sampai jumpa see you next video bye